Ada kawan saya baru-baru Jumat yang lalu Selesai khutbah Rakaat kedua sholat Jumat Jatuh, meninggal Sebelumnya ada juga kawan saya Cerama duhur Di masjid ke depan kantor gubernur Lagi cerama, tidak enak dirasa Jatuh, mati Baru-baru lagi sahabat saya Di Jakarta Masih cerama subuh di TVRI. Cerama subuh di TVRI. Sore ajal menjemput Kata gak sih ini? Tanjak-tanjak sakaratil maut Iya toh Semua mati Berarti yang jadi masalah Bukan mati Yang jadi masalah bagaimana kamu mati Alhamdulillah lagi ceramah meninggal Lagi ngaji meninggal Lagi puasa meninggal Berjamaah meninggal Nah, kenapa ada yang ditangkap gara-gara narkoba di sini? Kenapa nimpat tama kok narkoba di sini? Kenapa ditangkap kok? Karena Allah sayang kok. Coba Allah tidak sayang kok? Nabiarkan kau ko Allah mati overdosis, mati kaperek ko. Allah sayang kok? Eh, berhenti kok. Jangan lagi. Tangkap dia, masukkan lapas. Penjara dia, masukkan dia supaya dia berhenti. Allah sayang kalian, sehingga ditangkap berhenti kau di sini. Dan asli nak kau dongo, kalau di dalam sini mangko masih mangko begini, eee! Tolong tolo. Eh, apa pitu nu pikir bijak kalau Allah kasih Muka itu supaya kau ditangkap, supaya kau dalam sini berhenti. Tapi kalau kau sudah di dalam sini masih nak make asli kamu goblok kaswatul kalbi namanya mati matimu maka jangan kau lagi kasih tahu istrimu kasih masuk pantaku, eh, kasih masuk di pisang supaya masuk supaya tidak dapat ki. Sogo ki eh, sipir. sopir, eh. tapi heran tuh saya bisa sana masuk di eh, cara na masuk. Berarti si kongkol kok. Eh, makanya Pak Kalapas ini bukan cuma penghuni yang harus dengar ceramah. Pembinanya juga. Iya. <Syukur> <Syukur> eh, dari luar itu tiga pintu, bos. Pintunya baja, t pintu kayu tiga pintu, niat tompa itu pintu penjagaan. Ada tompa x ray -nya. Bagaimana bisa lulus? Lolos itu barang. Pasti ada tong i. Eh, kabu yang di dalam lebih dobel lagi. Kalau dia masih di luar i, masih berkeliaran deh. Maka berhenti teman, Berhenti. Allah sayangku, itu nak kasih masuk kok di sini supaya berhenti kok. Apa kayak itu narkoba? Eh, kalau nasi konrobayau, Bayau, Ini, empat eh, eh. nabilan dua. Dek kalau teler gitu, mana laki-laki nak kira top perempuan? Ada... Ada dulu anak muda, perpe saweran saweran, lima ribu cari teman. Oh, dapat lima puluh. Nabi bilang, teman kubalik ballo, anu deh, fotkat, Kajal lagi. Kenapa membalik, nu balik, ballo. Tiga jirigen. Sudah itu saweran, nak kumpul. Ayo, tos, minum nih, mabos tengah. Pas mabos tengah, nambil motornya. Bayang kamu kalau ramah bus tengen naik motor. Dia listrik naik kira aspal. Terroboh. Makmu makdung jatuh, teri lagi dia bilang, kurang ajar. Siapa kasih pindah tiar listrik di sini? Bisa pitut tiang listrik dikasih pindah dong. Nah, saudaraku, berhentilah berpikir yang macam-macam. Masuk di sini bukti kasih sayang Allah. Dan masuk di sini bukan hina. Orang masuk penjara bukan kehinaan. Yang hina kalau sudah masuk kok tidak mau berubah. Banyak orang hebat alumni penjara. Siapa? <laughs> Dan tomo pelan pelan juga. <laughs> bukan Aibus eh jangankan manusia biasa Kikira itu tidak ada nabi pernah di penjara ah nabi manusia paling mulia dari seluruh jenis manusia profesi paling mulia nabi the messenger penyampai pesannya Allah pembawa pesan nabi ada nabi yang sudah di penjara ada bos siapa nabinya Yusuf alaihissalam, salam coba apa dia bilang Yusuf alaihissalam? Ya Allah, kalau penjara ini membuat kau tersenyum kepadaku. Kalau penjara ini membuat kau ridah kepadaku. Saya ikhlas dalam penjara daripada saya di luar. Engkau tidak sayang kepadaku. Jadi bilang kau begitu kalau berdoa kau. Ya Allah, saya tahu saya salah. Saya tahu saya hilap. Tapi karena engkau sayang kepadaku. Kau membuat saya masuk dalam penjara ini. Saya ikhlas. Yang penting engkau ampuni saya. Ya Allah tidak bisa ku terima. Melawan hatiku. Tapi engkau yang maha membimbing. Bimbing perasaanku supaya saya ikhlas menerima hidupku ini. Yang ku lagi berpikir. Bencara nolompak. Bencara itu. Jam berapa hilang. Jam berapa tidak. Tidak tenang kau dongok. Maka saudara. Kalau ada maki di dalam ini, tidak ada pilihan lagi memperbaiki diri. Nabi Yusuf alaihissalam pernah dipenjara. Negara Republik Indonesia yang memproklamirkan Indonesia, yang menyatakan Indonesia Merdeka, alumni penjara. Siapa? Insinyur Bung Karno. Itu semua alumni penjara. Tapi di dalam penjara dia memperbaiki diri. Dalam penjara dia belajar. Dalam penjara dia menempa diri. Maka kalau kalian mau menjadi mulia dalam penjara, perbaiki dirimu. Ada orang tidak punya dosa? Mana ada manusia yang tidak punya dosa? Ustadz Dasar, bu banyak tonjol dosaku bos. Jangankan saya sebagai pencerama Nabi Muhammad. Satu-satunya manusia yang tidak punya dosa, satu jiwa manusia di dunia ini yang tidak punya dosa, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang lain ada, Nabi Adam pernah berdosa, ketika dia makan buah Huldi Coba Nabi bos. Nabi, eh, Nabi Yunus pernah berdosa. Kenapa? Cilaka ngaseng ini satu kampung, sangka buruk, dia tinggalkan tugasnya, lari dari tugas. Nabi tugas Apalagi kate, pasti ada dosa, berarti yang baik itu bukan dosa, yang punya dosa, lalu siapa orang baik? Orang yang berdosa, dia akui, dia menyesal, dia tidak ulang, lalu dia ganti dengan kebaikan, itu orang hebat. Ya Allah, salah, kuakui Tuhan, hilaf saya Allah, hilap ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahanku ya Allah Berikan saya kemampuan tidak mengulangnya Lalu setelah itu ganti dengan kebaikan Apa yang kurang dilapas sini Apa yang kurang Apa Tidak ada Kau di luar Dua telingamu toh Di luar kau dua telingamu sebelum masuk kau di sini. Jawab kau hey, Waktu di luar dua telingamu Pegang sekarang, masih dua atau tinggal satu? Oh. Eh, anda ada yang bos. Pegangi beda itu di bawah? Oh. Masih ada ji? Oh. Masih ada ji? Oh. Cuma anda bisa dipakai. Oh. Iya toh? Eh, Semua, iya ji nge se-rea. Apa? Matanu, waktu di luar dua? Dua? Bisa nulia uang seratus ribu? Bisa? Bisa? sekarang ini berapa nah, eh ndak berubah ji mata anu. <laughs> apa pi ah di luar bagus di telingamu bagus bisa mendengar sekarang kau dengar kah apa ku bilang eh coba nda yang berubah bos bang kendo dua ji sekarang tinggal dua Ampami. dua lalu apa di luar, bisa kau ngaji? Bisa kau ngaji? Di dalam? Ya. Eh, apa? Ku kanam emangnya. Lebih hebat kau di dalam sini. Di luar, pabote, Di luar, tukang tipu. Di luar, tidak pernah sholat. Dalam sini, sholat kita wa. Alhamdulillah. Maka jangkuh kecil hati. Bilang kok sama istrimu. Dek, saya memang dulu hina. Saya memang dulu bajingan. Tapi kasih saya waktu berubah memperjabatku. Saya buktikan nanti kalau suluk, Mak, kau akan mendapat saya jauh lebih hebat dari das atlati. <tik> Ustaz, tapi mau <momennya> apa Ustaz? <tik> Itu cewekku pergi sama cowok. Nah. <tik> sabar makah Eh Nabila tahu istrimu sudah mau waktu tapi kau salah gunakan waktu mohon maaf kadeng saya tidak bisa lama menyendiri Ah kau tidak boleh juga putus asa bilang kau juga baiklah Dek daripada kau berzina saya tanggung resiko masuk penjara di sini sebagai hukuman atas dosa dan kesalahanku atas hukuman atas kegagalanku oke saya terima tapi tolong kau nikah baik-baik Jangan kau bersihin supaya kau tidak berdosa. Saya ceraikan kau baik-baik, datangkan itu orang tuamu, saya kembalikan kau, saya ceraikan kau baik-baik, kau nikah baik-baik. Kau jadi laki-laki terhormat. Tidak <tuk> <tuk> ada bos. Eh, Ini sekarang stres ngasing orang bos. Apa stres? Corona. Ini <tuk> e, Corona kah? Namanya tuh COVID-19. Ada ada baju narina, tapi paman malak lah. -mala. Pun apa remang kucing ini ji bos bisa kak lari? Uh, hari di sana bannaka lari ke sana, hari di sana lari kali si. Ini corona ndak diteu serangan dari mana? Tapi tempat paling steril sekarang di lapas. <tuk> Saya pergi masjid saja cemas, pergi warung kopi cemas. Tapi di lapas, anda tidak perlu cemas. Adam yang pernah kena COVID di sini? Hei. Alhamdulillah, syukur kok. Andai saja kau di luar, bisa jadi kau kena apa itu COVID karena kau selalu berkeliaran. Selalu ambil sisi positif. Alhamdulillah. Bos, saya tanya kok lagi. Uy. Membayar kau makan di sini? Ya. Ah. Ya. Membayar kau. Gratis bos tiga kali poin. Eh apa pi Apa pi yang membuat kau menyesal masuk di sini? Apa yang membuat kau tertekan dan putus asa di sini? Saya ini nanti bisa makan kalau saya kerja. Kalau saya tidak kerja, ndak bisa ku kasih makan anak istriku. Kalian nggak kerja makan kok bos tiga kali gratis. <tik> apa? Jantungku bilang kalau begitu ganti yang ki palesstas kau masuk di sini sekedoh. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> pacet. Pacet toh. Eh, <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> hey, saudara. Jadi yang terbaik bukan yang di luar. Yang terburuk bukan yang di, luar, di dalam sini. Yang terbaik adalah yang mau memperbaiki diri. Apa cara memperbaiki diri ustadz? Satu, menyesal kok. Kalau kau sudah diponis sekarang, ya sudah sesali itu. Yang kedua, akui. Yang kau lagi setiap datang istrimu masih melawan kok. Saya tidak lakukan, saya tidak, tidak, tidak. Padahal kau betul pelakunya. Artinya kau sudah dipenjara, dosamu tetap jalan karena kau tidak akui. Kalau kau akui, penjara kau lewati, dosamu di akhirat nanti tenamu. Kalau banyak saya dengar di sini kasus membunuh, bikin kau surat. Kirimi surat keluarga korban. Saya menyesal, kipat, mau porang, dong. Saya berbuat begitu tidak kurencana, ini betul-betul hilap. Karena tidak ada orang membunuh kalau dia dalam keadaan sadar, pasti dalam keadaan dia emosi dan di luar kontrol. Seperti saya, Pak, dikasih ke badik, laku apa? Nah, kuliah saja itu badik, nagdirika apalagi mau ku kasih begini eh, Anda mampu kak. <tuk> Tapi ketika kondisi tertentu pasti kita bisa membunuh. Ketika setan menguasai kita, maka bikin kau surat, maafkan saya. Kalau saya diberi waktu umur yang panjang dan keluar dari sini, saya akan datang ke kuburnya almarhum untuk mohon maaf. Kalau ada rezekiku saya akan korbankan itu almarhum. Kupotongkan di kamping Quran sebagai rasa penyesalan. Kalau kau kirim surat satu kali pi dua kali, kirim kau terus Setiap suratmu itu akan membuat Amal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena kau telah mengakui kesalahannya. Yang kau malah bilang Tidak, tidak, tidak, dia yang salah Kau tidak manusia mem Memperbaiki diri nah, Sudah akui, menyesal Yang ketiga, jangan kau ulang kalau kau sudah di dalam sini. Jangan kau ulang itu temperamenmu. Gampang marah. Itu tidak ada enaknya itu orang suka marah-marah. koroh -korohan. Mana ada bagusnya itu orang korong apa Saya itu tidak suka kau marah. Maka sembilan semua sama pegawai ku. Jangan kau kasih marah-marah Kak. Karena kalau saya marah. Habis amalku. Busuk hatiku. Maka saya tidak suka marah. Lebih baik ku pecatku. Kalau ku pecah maka eh tidak ada mimar marah ku Lebih sayang kerja sendiri. Tidak ada dosaku. Tapi kalau kau bikin jengkel, kak, pasti marah kau terus. Rusak hatiku, hancur amalku. Kau rusak pribadiku. Lebih saya pecah kau saja. Tidak ada baiknya orang suka marah-marah. Ambil saja, selalu senyum. Enaknya orang kalau tidak pernah marah. Maka sampai kau di sini, jangan lagi itu pelihara emosionalmu. Biar sedikit tamamu apa, ambil tempat dudukmu, emosi kau sedih. Maksudnya kau tampilin. Tidak ada baiknya itu orang emosi. Ambil. Nah hina kau, Ustadz. Jadikan hinaan itu penghapus dosamu. Nah maki-maki kau, Ustadz. Kalau kau sabar maki-makinya akan menjadi penghapus dosa-dosamu. Nah tendang kau, Ustadz. Pikir-pikir kau -pikir dulu. Bos, jangan kau tendang. Kau tahu, -tahu? dua orang kubunuh. bunuh. Jangan kau balis-balis ya. Masih. Tapi saya maafkan kau. Tahu jangan kau mulai lagi ya? Bagaimana itu yang tato tidak harus ikut hapus, dah harus. Enamanya menyesal mi orang toh, saya hapus tato. Ada kegiatan saya maka hapus tato. Ratusan mi orang sudah dihapus tato -nya. Saya tanya waktu kok? Kan waktu dihapus itu Sakiki. Shih, sakit nustaz. Waktu digambar tidak sakit, nabilah tidak nustaz. Kenapa tidak sakit? Nabilah mabuk kak. <laughs> Nah, boleh dihapus, Baiknya kalau mampu. Kalau tidak, sudah Allah maha pengasih. Karena itu nak bikin tato. Saya tanya kenapa? Kenapa tatoomu? Nabi bilang supaya nataku. orang kalau berkelai kista sih. Memangnya kalau berkelai kota ikut memukul. Ya? nah sudah yang terlanjur apa? Nah berikutnya ganti dengan kebaikan. Kalau betul-betul bapak menyesal, bertobat ganti dengan kebaikan. Kebaikan apa? Sederhana saja. Satu, jangan bicara kasar Itu sudah kebaikan Nah kata-katai ke orang Sabar Kak Bos Sabar saya. Ya kalau begitu mi penelianmu Marah-marah Tapi dik, sepi tidur dulu deh Itu semua kebaikan Tutur kata yang lembut Jangan kasar Apalagi eh, Setiap saat ada mu. Berapa kali mandi satu hari Tiga, saya alhamdulillah lima, satu kali mandi pagi, empat kali mandi keringat. <laughs> Pasti mandi kalau pagi toh. Nah, jadikan kebiasaan setiap selesai mandi langsung kau wudhu. Kalau kau dalam keadaan wudhu. Janji Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang yang selalu keadaan dalam suci. Kalau Allah sudah cinta sama kamu, maka Allah titipkan hati yang selalu tenang. Coba lihat kalau ada orang dicintai bos, apa dia minta pasti dikasih. Lihat kok. Ada anak muda di sini. Banyak toh? Eh, coba lihat ini kalau ada cewek disuka. Baik. baik, baik. baik. Betul ko sayang kak, Ehehe, dadaku. Ko tengok hatiku, gunungkan ku daki, lautan ku sebrangi, masjid ko lewati. Nek nah, karena kau lah bidadari dalam hidup. Nabilan cewek, nah betul kikai. Itu jenga. Nek nah, tabrak kamu mobil ko leboh. Nah. Nabilan cewek, nah kalau betul ko sayang kak, paling kak beli dulu HP. Mak dami jah. Nah terpas apa dia pergi pinjam sama temannya bos pinjaman dulu amunah dua juta bulan depan ku janti ganti empat juta biar mi kubayar bayar dua ku kali lipat daripada na putus sangat cintaku maka cara agar Allah cinta kepada kalian biasakan selalu ada wudhu selesai mandi langsung wudhu mau sholat tidak mau sholat wudhu kalau orang selalu ada wudhunya dicintai Allah. Kalau Allah sudah cinta sama kalian, kecil dari hukuman seumur hidup diperbaharui menjadi 20 tahun. Kecil buat Allah. Tiba-tiba Allah goyangkan hatinya si penulis. Tiba-tiba Allah kasih keringanan. Allah, kecil buat Allah ini dunia, kecil. Ringan buat Allah memperbaiki hidupmu, ringan sekali buat Allah. Allah juga mengucapkan, kun faya kun Jadi. Maka supaya dicintai Allah selalu ada wudhu. Yang kedua dalam rangka mengganti dengan kebaikan-kebaikan selalu berdoa. Doa doa itu tidak harus bahasa Arab, boleh kok pakai bahasa Bugis daripada bahasa Arab kok bingungi malaikat hendak kau tahu apa yang nabi dan malaikat apa masukna ini daeng ini lain di bibir lain di hati Bapak-bapak mau saya ajarkan doa uh, memurahkan rezeki mau? Mau. mau? mau. Nah ini doanya. Ayo ikut bareng-bareng sama-sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana doa apa itu <laughs> ini tem tambah bahasa Arab di begitu nih kalau kau tidak tahu artinya Ah, eh? kau berdoa supaya dilapangkan hatimu diberikan ketenangan jiwa yang kau mau diberikan Allah memberikan ketenangan jiwa ketenteraman hati tapi doa yang kau baca doa minta hujan habis dia bilang malaikat apa masukmu itu jika <laughs> kan tidak harus bahasa Arab, boleh kau pakai bahasamu sendiri, boleh kau bilang begini, ya Allah, kau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkan, boleh begitu, ya Allah kau tahu mi apa yang ku mau kasih mak. boleh begitu, daripada kau pakai bahasa Arab salah ucap, tidak ditahu artinya, boleh kau bilang begini, ya Allah. Nak yuk kodong, tidak tahu kau menyusun kalimat. Saya orang bodoh ya Allah, tapi Engkau Maha tahu apa yang kuinginkan. Kabulkanlah yang kuinginkan itu. Boleh. Tapi demi Allah, tidak bakal doamu dikabulkan kalau kau tidak solat. Maka selama berada di sini, jadikan kursus solat dengan sebaik-baiknya. Di dalam sini kan, boh, tidak dilarang kau solat toh? Maka merugi kalian kalau sudah masuk di dalam sini, masih tidak sholat. Eh, hey, dengarkan dulu, serius ini. Kalian masuk di sini, masih enak tuh. Makan gratis, masih bisa mandi, masih bisa olahraga, masih ada teman, masih bisa dikunjungi keluarga, masih bisa berwhatsapp coko-coko. seheran saya katanya ndak boleh ada HP di dalam tapi banyak tong itu orang curhat dari lapas Heran tuh aku bilang bagaimana caraku pegang HP nabi bilang disewa istas jangan aku biasa Gitu, kan ndak dipakai juga bu WhatsApp toh ndak nah, biasa lah itu ya? nah, obat rindu cuma jangan kau terlalu sering video call sama istrimu nanti kan ndak bisa kau tahan mau kau se lari Ya, yeah. naga nak kasih liakkan bibirmu deh. Yeah. Yeah. Ancurlah kau. Ya, yeah. jangan yeah, jadi sesuatu yang membuat kamu semakin selalu mau keluar hindari. Ah, sudah. Kau masih masuk dalam seni, demi Allah masih baik hidupmu. Tapi kalau masuk aku penjara kubur dari nak -nakus. kalau di sini satu ruangan masih bisa kau duduk, masih bisa kau baring, masih bisa kau ya, apa kau bisa? Pindah-pindah kau sedikit, tapi kalau masuk maka kau dikubur, tidak bisa kau bilang, eh, guru-guru sedikit. <risas> Ayo, dan dikubur, bukan kau, di sini masih ada harapan keluar ndak? Masih ada harapan keluar? Masih, tapi kalau dikubur, mau kau keluar? Teh, bos, suka atau tidak tinggal kau di situ. Tidak boleh kau lagi keluar cilaka. Keluar kau lari ngasen satu kampung. Maka kalau kau tidak sholat, kamulah orang paling menderita di kubur nanti. Kau di Lapas saja ini masih merasa kau menderita. Padahal enaknya, Ji. Tapi kalau dikubur, demi Allah. Kau tidak akan dapat yang namanya istirahat. Kalau di lapas ini kan masih ada namanya. Waktu istirahat. Ada istirahatnya. Pergi olahraga. Malam itu baru dikasih masuk ke kandang. Masuk Kalau pagi. Eh, main ke olahraga. Tapi dikubur. Tidak ada bilang. Istirahat kau dulu. Lah ada, bos. Dan orang paling menderita di kubur kata Nabi Al Yang menganggap ente sholat Kalau tidak sholat ki bapak ibu, tuan-tuan, saudara-saudara Jamu kau harap akan baik hidup Nabi bilang begini As -sholat, imanuddin. sholat itu tiangnya agama Nabi lanjutkan lagi Orang yang tidak sholat sesungguhnya menghancurkan agamanya Saudaraku, kalau ada di sini penghuni, ingin hancurkan ini masjid, apa tindakanmu? Jaka lagi toh? Ingin hancurkan temboknya masjid, palu-palu, narusak ini, narusak ini, mimbar, na tarik semua ini, pasti satu sini semua pergi tangkap, dipukuli kok. Iya toh? Padahal baru masjid yang kuhancurkan, bagaimana yang tidak sholat? Bukan masjid yang hancurkan, tapi agamanya dia hancurkan. Maka sholat, Ustaz Bagaimana saya mau Ustad? Ustaz? Nggak ku tahu bacaannya ustaz Mulai kak dari kecil sampai masuk di sini ndak pernah kak belajar sholat. Walatanya tanya Jangan kau putus asa, jangan putus asa. Datang kau sholat jamaah di masjid. Asal salat jamaah. Kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Diam kau saja, selesaiku. Diam kau saja. Allahu Akbar. Amin diemku lagi raga kedua amin Diam, lagi sah sah berdoa kepada Allah poin yang kedua saudara ada ndak di sini usia enam tahun dalam masih masih dalam kandungan Dan meninggal bapaknya ada di sini angkat tangan ya, ya masih dalam kandungan meninggal bapaknya ada tidak ada coba bayangkan Nabi Muhammad masih dalam rahim ibunya, meninggal di bapaknya. Dua hari setelah lahir, diambil ibu susunya. Ada yang di sini, kata ibunya, dua hari ji sudahmu lahirnya, ngambil mako ibu susu. Ada, ada, tidak ada, Pak. Empat tahun usianya nabi, baru diambil ibunya. Empat tahun, enam tahun usianya, meninggal lagi bapaknya. Ada enam tahun di sini, sudah yatim piatu. Tidak ada. Coba lihat beratnya hidupnya Nabi, tapi Nabi tidak pernah galau. Nabi tidak pernah bilang deh, menyesalku jadi Nabi, berhenti deh capek. <laughs> tidak pernah. Padahal itulah manusia yang paling hebat ibadahnya, paling bagus akhlaknya, tapi hidupnya pun penuh dengan cobaan. Ustadz, selama hidup saya ini banyak sekali cobaan, Ustadz, ya memang hidup banyak cobaan. Kalau sedikit namanya cobain. Nasami. Hah? Maka Nabi Muhammad manusia mulia. Diberi dengan ujian-ujian. Apalagi kita yang penuh dosa dan maksiat. Pasti dikasih ujian. Dan salah satu ujian Allah. Kita masuk dalam sini. Supaya apa? Ambil iktibar. Ambil pelajaran. Mudah-mudahan dari sini kita menjadi orang baik. Mau bertobat? perbanyak istighfar Terlalu panjang itu, Ustaz. Yang pendekmu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sambil kau duduk-duduk, astaghfirullah, bayangkan dosamu, astaghfirullah, astaghfirullah, Paling pendek astaghfirullah. misalnya nanti selesai sholat duhur ya, pulang. Ah, sudah kenyang sudah mi makan, sudah salat zuhur, tinggal di sini barang 15 menit istighfar. Bayangkan dosa dan kesalahan yang kita lakukan sambil istighfar. Astaghfirullah Rabbal Baroya Astagfirullah minal khotaya. Tuh, saya kalau di lapas daerah Kalimantan, kalau istighfar kayak begini semua jamaahnya ikut. Di sini nanti lihat-lihat ya. <laughs> Kira-kira barangkali ku nyanyi <Singat> Astagfirullah Rabbal Baroya Astagfirullah Minal Hatoya Ulang-ulang itu InsyaAllah hati tenang itu Tenang perasaan Yang kedua Cara bertobat adalah Membiasakan diri untuk Sholat taubat Selesai sholat maghrib Nunggu solat isa, eh kau tinggal di masjid Solat taubat, berapa rakaat Dua rakaat bagus, empat rakaat lebih bagus Enam rakaat sempurna Bagaimana caranya Ustaz Sama solat sunnah yang lain, cuma beda niat Kalau tahajud, niatnya tahajud Witir, niatnya witir Duha, niatnya duha Kalau solat taubat, niatnya solat taubat Usalli sunnatal taubati Rakaatainilillahi ta'ala Bahasa Indonesia-nya mo. saya niat solat sunat taubat, dua rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Itu pun maki susah, ambil kau jalan praktis, berdiri tegak menghadap kiblat, baru bilang mau saja, Tuhan, samain sunat taubat karena Allah. Boleh? Boleh, daripada kau tunggu itu, mau hafal itu bahasa Arab, ndanu hafal ndak sembahayemah ya, kau, ada pernah anak muda masuk di masjid, Takbir. Allah. Mulan lagi. Al oh. Al oh. Eh, enggak, langsung di duduk. Ku datang, Dek. Kenapa enggak jadi kesembayan Enggak bilang, "Ku lupa salin, Ustaz." <laughs> tidak harus dia ucapkan, boleh tidak diucapkan. Ya? Nah, sudah itu, ha, baca doa tita kalau kau hafal. Tidak hafal, tidak usah, langsung baca Al-Fatihah. Sudah itu baca Al-Fatihah. Sudah baca Al-Fatihah, sunah baca, Al baca surah pendek. Minimal satu ayat. Satu ayat saja. Walad dalil Amin Bismillahirrahmanirrahim alif Lam Mim Allah Akbar. Yang <tik> kok ketawa kayak tongko heba. <tik> Serius kayak ini. Diajar pun kok ketawa iki. Dak? <tik> <tik> ah, sudah itu naik. Baca doa sujud ruku, naik lagi sami allah Turun lagi, baca doa sujud Baca doa diantara dua sujud, sujud lagi Naik lagi, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah Sudah itu, baca lagi Surah pendek Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar Boleh, boleh, boleh Serius, demi Allah, boleh Yang penting, jangkau baca yang susah Yang tak nuhafal, seperti watini Jangan kau coba-coba. Biar sabah aku sambung wala seri. Iya yeah, tu. Atau al-kafirun. Kalau baru nu coba nu hafal selama di sini. Jangan kau coba-coba. Biasa ndak mau sampai itu. Tak putar kau. Walau antum abiduna ma'abud. <tid> Walau antum abiduna ma'abud. Walau antum abiduna ma'abud. Walau antum abiduna ma'abud. Walau antum tak putar, tidak mau sampai nah dengar temannya satu ruangan, saya bila, eh, kenapa itu tak putar-putar, tidak mau sampai, ku dengar bilang, ini juga kupikir. <laughs> ya, nah sudah, nah, itu salat tobat kapan tobatnya, sujud terakhir waktu sujud terakhir, tobat di situ. berdoa kok. doa itu curhat bukan menghafal. doa itu curhat curhat maka ketika sujud terakhir tapi jangan kau ucapkan, dalam hati saja dalam hati, anggaplah ini dalam hati, ya? anggaplah, anggaplah. Karena kalau ku jelaskan, kau dalam hati tidak mengerti ko. <tik> anggap, anggap saja dalam hati, anggaplah. Ini anggaplah ini bahasa dalam mati. Ya Allah, selama hidupku saya hilap. Sebelum saya masuk di sini, ya Allah, seluruh dosa sudah semua miku lakukan ya Allah. Ya Allah saya makhlukmu yang hina. Ya Allah saya makhlukmu yang sangat gampang tergoda. Ampuni salah saya Allah. Engkau maha pengampun. Engkau maha penyayang. Maka ampuni dan sayangi saya Allah. Minta. Maka enak perasaan. Hakul yakin. Allah maha pengampun. Hebatnya itu Tuhan kita. Kalau kita berdosa. Allah ampuni kita. Beda. Ha? Waktu 2013. Pilwali Makassar. Saya calon. Di beta ko, Ustaz? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suarana. Oh. Nah, datang tim suksesku. Dia Ustaz, masih ingat waktu itu pil wali? Iya. Waktu kita suruh kak bikin balaiho sepuluh? Iya. Baik, dua aja bikin Ustaz. Delapan ku kantongi. Gua <laughs> bilang, gara-gara kau, paling itu di beta. cakap? Dia bilang, maafkan kak. Iya, saya maafkan kau tapi jaga lagi lewat depan rumahku. Ha? Jaga kau. Manusia. Namaafkan, maafkan tapi masih ada syaratnya. Saya maafkan tapi proses hukum tetap berlanjut. Eh bukan kau maafkan namanya itu. Kalau yang namanya ini maafkan Allah. Datang kau penuh dosa. Apa Allah katakan? Bawa kau dosa penuh langit dan penuh bumi. Ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Bahkan Allah jelaskan dalam Quran. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Salat tobat. Dan berikutnya kalau kau betul-betul bertobat, jangan ulang lagi. Jangan lagi berpikir bagaimana caranya kasih masuk narkoba di sini. Jangan kau lagi berpikir bahwa sipir boleh disogok. Namanya manusia selama dia kantongnya masih di atas, gampang dia disogok. Jadi jangan ya, aku pikir, namanya manusia singkam majakit bos. Cuma dia pakai baju dinas, nasi kate baju preman. Mau dia mau ini beda di Makassar. Besok mau datang di Polda. Seluruh preman yang ada di Sulawesi Selatan mau demo besok di Polda. Saya tanya, kenapa mau demo? Dia mau protes polisi. Kenapa polisi boleh pakai baju preman, kami preman tidak boleh pakai baju polisi? <laughs> Nenek nyupaka. <laughs> Ibu Bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada akhirnya tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Berarti bukan masalah dosa. Yang banyak masalah Mau ndak kita menyesali dosa yang pernah kita lakukan dan kita tidak mengulangnya lalu kita ganti dengan kebaikan-kebaikan selesaiki dengan ceramah ini mulai hari ini kita selalu ada wudhu selalu ada wudhu dan selalu berdoa ketika ada masalah pulang kita dari lapas percaya ki bos adami oleh-oleh terbesar dalam hidup tak Jangan kita selalu berpikir Bagaimana caranya disalari tek Mogong Tak ada, lebih baik kau hidup, jalani hidupmu di sini, ikhlas. Soal keluargamu di luar, Allah Maha Kaya, Allah Maha Melindungi. Kalau kau dicintai Allah, Allah yang bantu dan tolong keluargamu yang ada di luar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat.